melihat feed di akun Instagram Indra Priawan ataupun Nikita Willy akan terlihat bagaimana pasangan yang baru saja menikah ini memang suka berpetualang dari negara Asia hingga Eropa, dari tempat populer hingga yang terdengar asing keduanya menunjukkan keindahan berbagai negara lewat foto-foto hasil perjalanan yang diunggah di media sosial namun, lantaran pandemi ini, Indra Priawan dan Nikita Willy terpaksa membatalkan niat traveling. Padahal, diakui Indra Priawan, dirinya sangat ingin mengunjungi negara-negara yang sudah masuk dalam listnya Harusnya tahun ini kita bakal ke Zambia, Botswana sama Zimbabwe, kata Indra Priawan. Harusnya, cuma karena pandemi ini enggak jadi pergi, kata Indra Priawan. Tak hanya mengabadikan di media sosial, Indra Priawan rupanya menyusun dengan rapi foto-foto perjalanannya ke berbagai negara di salah satu dinding rumahnya di antara foto-foto tersebut, Indra Priawan juga menyimpan foto-foto perjalanannya bersama Nikita Willy. Dari sekian banyak tempat yang pernah dikunjungi, Indra Priawan menyebut liburan melihat gorila di Rwanda adalah yang paling mahal di antara liburan ke tempat lainnya. Permit buat masuk ke sana udah mahal. Kita harus trekking ke hutannya, jelas Indra Priawan.